Raka murah di wakil rupa Sambal kodeng dendeng hati tinggal pindah. bukan Sambal goreng dendeng hati tinggal pilih sing tadi seneng hati biasan menguang pada balik begadang. Tenumun kakek bapak, kasih pangsa keluarga. kalian ibu tira sehat selalu pak Selamat berbahagia untuk mbak Tiara dan juga mas Dandi Terima kasih untuk segenap tamu undangan yang sudah hadir Keluarga besar, saya ibu lajat, Agus Pro Audio Sound System, Mas Joko, Mas Bangkit Uci Keisha dan saya Nining Sarboa, mohon undur diri Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dan tingkah laku kita yang tidak sopan Wabillahi hitam fiqbal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sampai jumpa Wiwit Reyes Production.